Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar semuanya Terima kasih Anda masih bersama kami Di STV Video Dan semoga kalian semua Dalam keadaan menyenangkan Dan selalu sehat tentunya Di kesempatan yang cukup menyenangkan ini Saya akan mencoba Masih memberi sebuah tutorial Dari v Yaitu tentang Bagaimana cara untuk Melihat referral kita aktif atau tidak, cara melihat referral kita ataupun anggota langsung kita aktif atau tidak, seperti itu. Baiklah, teman-teman, kita mulai saja. Dan salam YouTuber Indonesia. Cara mengetahui referral ataupun anggota langsung kita aktif atau tidak pertama kita login ke APK Fitup. Nah, sebelum saya sekarang sudah login dan ini adalah tampilan depan ataupun tampilan halaman Fitup. Nah, selanjutnya kita klik ini akan tampak tampilan seperti ini untuk mengetahui di mana letak daripada referral kita kita klik team. Setelah diklik, tim akan tampak tampilan seperti ini. Dan di bawah ini adalah nomor ID referral langsung kita. Untuk melihat semuanya, kita bisa tarik ke atas. Ya, kita tarik ke atas terus sampai terlihat yang paling bawah nah kayaknya sudah habis ini Ini di sini kita bisa mengetahui eh, referral kita aktif atau tidaknya ini saya punya referral masuk tanggal 23 bulan 6 ya dia tidak punya exposure juga tidak memiliki member ini berarti kalau tanggal 23 bulan 6 bisa komentar sekarang sudah bulan 8 sudah 2 bulan ya ini berarti mereka tidak aktif begitu juga nih yang tanggal 19 bulan 6 ini tidak aktif tidak punya exposure dan juga tidak punya anggota selanjutnya juga tanggal 26 bulan 6 nah ini semua tanggal bulan 6 ya tidak aktif ini tanggal 24 bulan 7 ini sudah bergisar 1 bulan 1 bulan tapi jika uh, ini belum punya exposure kita belum tahu ini aktif atau tidak karena masih 30 hari ya terhitung tanggal 24 bulan 7 sampai sekarang ini sampai video ini saya buat yaitu tanggal 24 bulan 8 selanjutnya tanggal 15 bulan 7 nah ini juga kayak tidak aktif tanggal 3 bulan 5 ini 2 jadwal tidak aktif tanggal 22 bulan 7 nah ini juga sudah satu bulan lebih dua hari nih ya biasanya untuk mengaktifkan bintang satu ataupun pakai bintang satu yang pertama kalau kita aktif dari mulai pertama dia mencapai 34 hari sudah kita bisa aktifkan bintang satu yang pertama ini kayaknya belum kita belum tahu atau aktif atau tidak sementara yang atas tanggal 21 bulan 6 ini juga belum mengetipkan nah, kita tarik banyak ini rekan-rekan kita ataupun referral saya yang tidak aktif di sini terlihat tidak ada exposure dan juga tidak ada membernya ini ada dua tanggal 21 bulan 4 member. ada dua member tetapi dia tidak punya exposure ini Masuknya di fitup daftarnya di VTube, ini hampir sama-sama aja dengan saya ya, berkisar bulan 4. Kalau saya dulu di e, verifikasi perusahaan tanggal 24 bulan 4 ini, sudah diverifikasi tanggal 21 bulan 4. Tetapi berarti ini tidak aktif ya. Ini dulu e, referral saya sudah ada yang dikonfirmasi oleh di perusahaan, ataupun di ACC sama perusahaan, tapi saya belum nih. Hmm. Berarti kita sama-sama masuk Ini tanggal 18 bulan 4 Ini lagi lebih cepat dikonfirmasi Daripada Saya sendiri Sekarang kita lihat yang aktif ya Untuk referral saya aktif Kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 9, 10, 11 12, 13, 14 15, 16, 17, 18 1920 ya bergerak 20 referral dan dengan 20 referral yang aktif eh, sekarang sudah mencapai 2648 member seperti itu Teman-teman Indonesia Cara melihat referral kita Ataupun anggota langsung kita Aktif ataupun tidak Mengapa fitur menyarankan untuk kita Sebagai member untuk mencari Referral 20 orang Dikarenakan 20 orang itu Ataupun 20 referral Dikira sudah memadai Ataupun mencukupi Untuk kita mengembangkan Jaringan kita di situ, pada itu, manakala jaringan kita itu hanya enam orang saja yang aktif, itu sangat memadai untuk kita meraih peringkat kita yang lebih baik, yaitu peringkat pertama kita bisa mendapatkan peringkat: brown, silver, gold, platinum, dan diamond. Baiklah teman-teman semoga apa yang sudah saya sajikan sangat bermanfaat bagi teman-teman semua Dan akhirnya kita akan tetap semangat dan membangun bersama finansial kita melalui video. Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh